membahas seputar penggunaan Canva. Aplikasi desain visual gratis dengan beragam fitur untuk menunjang kebutuhan gambar-menggambar. Kali ini kita akan mengakses aplikasi ini melalui smartphone. Kita akan coba membuat foto grid atau foto college, kumpulan foto dengan layout tertentu, kemudian bisa kita posting ke sosial media. Pilih template sosial media yang diinginkan, misalkan Facebook. Gunakan template yang tersedia ataupun template kosong. Tab tanda plus untuk menampilkan menu. Pada bagian Elements, geser dan cari Layout Grid yang diinginkan. Tap tanda plus lagi dan pilih menu uploads untuk menggunakan foto yang sudah terupload ke Canva, atau tap upload media untuk memilih foto dari galeri handphone. Pilih foto yang diinginkan, atur ukuran perbesarannya, Tap dan arahkan ke salah satu frame grid. Tap dua kali pada frame untuk mengedit foto. Merubah ukurannya atau menempatkannya pada posisi yang sesuai. Tap tangan plus dan pilih menu upload lagi untuk mencari dan menggunakan foto yang lain. Lakukan langkah yang sama timbul semua grid frame berisi Tambahkan komponen lainnya yang bisa diakses melalui menu untuk mempercantik gambar. Menggunakan tulisan, pilih template teks yang diinginkan. dan hapus bagian yang tidak terpakai edit tulisan sesuai kebutuhan Canva secara otomatis mendeteksi warna dari komponen gambar yang kita gunakan. Bisa dilihat, deretan warna sesuai dengan foto yang ada. Ini akan berguna sekali agar warna pada desain gambar kita nampak serasi. Setelah selesai mengedit, download hasilnya dan bisa kita gunakan untuk posting di sosial media. Mudah sekali bukan?